Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Adelapan Sakituri. Di video kali ini saya akan menyemprot padi ya Dengan insek, dengan kursi, campur radu desh, desh. Oke, apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Everybody How are you? Untuk kali ini, saya akan menggunakan galeri Starbar 4X untuk perekat Dan ada pemulus mulus, ini adalah fungisida speed grow ini untuk daun saat tanaman masih muda ini adalah Lele. Lely 2000 Nutrisi pelindung tanaman organik Jadi untuk Kombinasi kita aplikasikan semua Aduk jadi satu ya <tuk> Kita ambil air Kalau air basing ya Bebas ya mau Air yang jernih atau yang Ya penting airnya tidak terlalu keruh ya secukupnya untuk galeri ini untuk obat penggerik batang dan barang coklat atau ulet-ulet padi itu yang nyelip-nyelip kita gunakan dua tutup karena ini padinya masih umur kurang lebih 12 hari ya Starban satu tutup saja karena ini baunya luar binasa luar biasa ya ini uh, Starban sendiri terproduksi uh, biotis yang memang terkenal dengan harga mahalnya kita gunakan satu setengah ya yang nah, banyak-banyak karena ini mabok karena racunnya sangat kuat sekali Starban. kita gunakan RR atau strip-strip bro kita ubla-ubla kita gunakan mulus karena tidak bawa sendok tinggal curah saja <tuh> nah, untuk leli kita gunakan satu tutup saja jangan banyak-banyak nanti enggak cukup setelah semua sudah kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk <SILENCIO> setelah diaduk kita masukkan ke dalam tangki ke sprayer si, aduh nyamuk lagi kepala saya. <tuk> Jadi ini untuk pengendalian hama ulat ya yang disebabkan oleh biasanya kutu, kutu. <tuk> Halo guys, kita lanjutin ya. Aplikasi Nah tapi video disit, tapi dia, masih guys. Oh di video ora gelem, ya, ya kayak nu larang. <laughs> Jangan lupa like comment and subscribe. Don't forget like and subscribe. Kalau gitu ya, semangat buat like, love, kayak anak petani Indonesia.